Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ansa Zahira dari SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik. Saya akan membaca puisi tentang kesehatan. Kesehatan yang terutama, kesehatan harus kita jaga. Jangan sampai kita jatuh sakit karena tidak menjaga. Kalau mau sehat harus dijaga kebersihannya Tidak bersih kita tidak bisa sehat. Kesehatan di dunia gampang mencarinya Hanya kita saja yang sering tidak mau mencarinya Sudah sakit baru tahu rasa Kesehatan sangat penting bagi hidup kita Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh